Saya Arief Zainal Mubarak selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Dalam hal ini, saya salut terhadap komitmen Bapak Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan program lintar bersama DHATSU. Yang beliau berkomitmen dalam segala implementasi, yang pertama kaitannya dengan soft skill. Soft skill beliau menuangkan kebijakan di dalam kurikulum Satuan Pendidikan SMKN Mariputus, dan kemudian beliau mengimplementasikan kepada seluruh warga sekolah untuk mengimplementasikan budaya industri yang ada di SMKN Mari Kudus. Sehingga membiasakan budaya tersebut sesuai dengan budaya yang ada di industri. Terus kemudian yang hard skill, yang hard skill ini adalah implementasinya hanya pada di kompetensi kalian teknik kendaraan ringan. di mana kurikulum tersebut disusun oleh PT. Astradaya Sumontor bersama SMKN Mari Kudus yang sudah tersinkron sehingga kurikulum tersebut menjadi kurikulum integrasi di SMKN Umarik Kudus dengan PT. Daihatsu Sumatera. Harapan saya dengan program implementasi budaya industri ini adalah yang pertama, implementasi ini dapat komitmen untuk seluruh warga sekolah sehingga budaya yang ada di industri menjadi unggulan dari SMK Umarik Kudus untuk semua seluruh warga sekolah. Kemudian yang kedua, PT. Astradayacu Motor sebagai penjamin mutu kompetensi di teknik kendaraan ringan ini adalah sebagai jembatan antara industri dengan sekolah. Sehingga dapat menjawab tantangan dari industri dan kualifikasi kerja nasional Indonesia. Terima kasih.